Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys! Ketemu lagi dengan Adlin Channel. Kali ini, kita ingin memberitakan tentang seorang bapak-bapak yang bernama Yana buat geger se-Indonesia. Guys, apa kronologisnya? Simak berita hari ini. Cerita yang dimainkan Yana Supriyatna, warga Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya berhenti. Yana dikabarkan hilang secara misterius di Jalan Raya Cadas Pangeran pada selasa malam. Ternyata terungkap berada di tempat lain. Padahal ratusan petugas gabungan berusaha mencari Yana di antara jurang jurang di daerah Cadas Pangeran. Sehingga melibatkan dari BPBD dan Polres Sumedang. Pencarian Yana yang dikabarkan hilang misterius itu juga melibatkan tim Sar Bandung dan unsur TNI termasuk relawan. Diketahui ternyata Yana sedang berada di daerah Cirebon Dia mengaku sengaja membuat prank kerena motornya mogok di cadas pangeran lalu naik mobil ke Cirebon Setelah viral bahkan dikabarkan hilang secara misterius Yana akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian Cirebon Hilangnya Yana sempat ramai dibicarakan media sosial TikTok Bahkan dikabarkan Yana datang ke Cirebon untuk menemui istri mudanya Akun TikTok Yudi Mahesa 398 menyebutkan ada info mudah ditemukan di Cirebon, orangnya diserahin diri ke polsek setempat di Cirebon. Dia ke rumah istri muda, dia nggak ngapreng, dia anjir, kata akun itu. Disambungnya lagi, aku itu mengatakan sekarang keluarganya dipanggil semua karena motifnya nggak jelas. Dia naik L ke Cirebon. Di TikTok banyak akun menyebut. Se-Indonesia di Frank oleh Yana. Ditemukannya Yana oleh Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto. Sebelumnya ramai diberitakan Yana Supriyatna yang berumur 40 tahun warga Dusun Babakan Regol, Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang. Oleh keluarganya dilaporkan hilang misterius di kawasan Cadas Pangeran. Hanya sepeda motornya Yana yang ditemukan petugas dalam keadaan terpakir di area tebing dengan stang terkunci. Helennya pun masih tergantung Yana dinyatakan hilang setelah keluarganya membuat laporan ke kepolisian setempat Belakangan diketahui Yana sempat mengirimkan pesan pada istrinya Sebelumnya dinyatakan hilang Pesan itu dikirim menggunakan suara melalui aplikasi WhatsApp Pesan yang dikirim pada istrinya berisi izin Bahwa dirinya tengah menunaikan surat isya bersama warga Kabupaten Sumedang Yang turut menumpang di kendaraan roda duanya Ayah sholat dulu di simpang, sholat isya Kebetulan ada orang sumedang juga nebeng ikut sama ayah, kata Yana Setelah pesan itu, Yana kemudian memberikan pesan suara yang terdengar seperti kesakitan Namun isi pesan itu tidak terdengar jelas dan menggunakan bahasa Sunda Seperti ini bahasa Indonesia Gusti, saya kira bukan orang jahat, ucap Yana Yana akhirnya dibawa ke Polres sumedang Selain itu kepolisian juga memanggil istri Yana dan keluarganya Sejauh ini pemeriksaan masih sebatas dimintai keterangan Kapolres Sumedang menjelaskan dari keterangan Yana kepergiannya ke Cirebon untuk urusan pekerjaan Jadi tidak ada hubungan dengan motif asmara orang ketiga atau istri muda tuturnya Polres Sumedang cukup berhati-hati dalam kasus ini Sebab bisa saja semua hanya karena miskomunikasi Namun ditanggapi serius sehingga membuat semua orang sibuk Demikian informasi dari admin channel suasana